lagu pertama judulnya Nul Dia ya, butuh keikhlasan untuk menjalani semua Mungkin terlihat lemah ketika dicaci tapi mengampuni Hanya butuh keikhlasan tanpa perlu pengakuan Hanya saja terlihat lemah ketika kebaikan tidak di. Wahidnya kenyataan Kebarkan wahmi kebahagiaan Nikmati makna Dalam keikhlasan hadapi bahitnya kenyataan kebarkan. Terima <laughs> kasih